Wow, kita dapat mainan teman-teman. Kita dapat mainan macam tutul nih teman-teman. Warnanya kuning, mulutnya. Wow, wow, wadidaw. Ayo kita simpan teman-teman. Wow, kita dapat macam tutul hari ini. Kita cari lagi ya teman-teman. Kita cari mainannya. Hari ini kita cari mainan di hutan belantara teman-teman. Wow. Wow. Lubang apa nih teman-teman? Kita lihat dulu. Wow. Wow, kita dapat mainan lagi teman-teman. Wow, hari ini kita dapat anjing teman-teman. wadidaw seru sekali teman-teman. Ayo kita simpan. Cari lagi mainannya teman-teman. Wow. Pak nih? Hewan apaan nih teman-teman? Wow, wadidaw, Wow, hari ini kita dapat kambing. Wow, seru sekali! Oke, bosku, kita simpan. Wow, seru sekali! Berburu hari ini, teman-teman, kita langsung dapat tiga mainannya. Ayo, kita cari lagi, teman-teman! Wow, mainan dimana? Dirimu mainan, wadidaw, wadidaw! Wow. wow, kita dapat mainan lagi nih Bos Q. Wow, kita dapat sapi nih teman-teman. Wow, mo, wow. mo. Wow, sapinya kenapa tuh matanya? Sepertinya sapi ini lagi kurang enak badan. Yuk kita simpan. Mainan-mainan dimana kamu, aku mencarimu Dan aku menemukanmu Wadidaw, wadidaw Kita dapat apa nih teman-teman Kita lihat dulu Yuk kita lihat Wow sepertinya kita dapat kuda Wow Wow teman-teman Kita dapat kuda zebra teman-teman Warnanya putih Yuk kita simpan bos bosku Lanjut lagi cari mainannya Mainan-mainan dimana kamu Seru sekali hari ini ya Aku sudah punya dapat Mainan nih guys Wow aku dapat lagi nih teman-teman Wow hari ini Aku dapat harimau nih teman-teman Wow giginya Tarinya wadidaw Wow ada semut yang lewat di mulutnya Wow Seru sekali hari ini bosku Kita dapat mainan lagi Ayo kita simpan Cari mainan lagi, Bos Q. Ayo kita cari mainan. Wow, kita cari mainannya di hutan, Bos Q. Wadidawadidiu. Wow. Cari-cari mainan lagi kita. Oke, Bos Q. Wow. Apaan tuh, teman-teman? Wow. Kita dapat rajanya, teman-teman. Sepertinya kita dapat raja hutannya wow seru sekali hari ini teman teman wow hari ini kita dapat raja hutan singanya wadidaw kita simpan lanjut lagi nih teman teman kita cari lagi wadidaw mainan aku mencarimu mainan tunjukkan dirimu wow. Kita dapat apa nih teman-teman Sepertinya Kita dapat Wow kita dapat kuda coklat teman-teman Wow kuda ini kuda pemburu Wow seru sekali hari ini teman-teman Kita punya banyak mainan Wow Ayo kita simpan Wow Hari ini seru sekali ya teman-teman Punya banyak mainan Dapat mainannya seru sekali. Nanti kita main di rumah ya teman-teman. Oke. Okay? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.